Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu. Rezeki lancar untuk kita semua. Selesai dari uh, nyambang sawah, waktunya kita untuk berburu. Garuda Pancasila. Manis sekali bernuansa merah. Dan putih, merah putih. Ini dia penambakan lambang burung garudanya beserta perisai yang e, cukup membanggakan. Kecil tapi manis teman-teman ini. Bhinneka tunggal ikannya juga nampak jelas sekali walaupun burunya kecil tapi membusungkan dada dia sangat manis teman-teman ini dan cukup terawat sekali Jet-nya seperti baru Agustusan kemarin mungkin ini di jet ulang dengan nuansa merah putih yang cukup manis ini dia Ketuhanan yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawatan perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Lengkap dan manis Warnanya juga e, warna-warni ya Hitam, merah, hijau Cukup manis sekali ini teman-teman belum tahu terbuat di tahun berapa dan siapa yang membuat karena tidak ada narasumber di sekitar jadi eh, cukup manis sekali ini teman-teman merah putih dan di bawahnya juga ada eh, keramik keramik pecah yang disusun sedemikian hingga menambah manis penampakan tubuh Garuda Pancasila yang ada di sekitar daerah Pasar Kelakah Kabupaten Lumajang ini silahkan mampir kalau lewat sini. Dan saya rasa cukup sekian untuk review kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sehat waras selalu. Rezeki lancar untuk kita semua.